dan share video videonya kita tengok langsung video daripada abang ikram ini let's go kembali lagi ke ikram sa video aduh banyak kali video oke okay. ikram saputra Alright. Jadi kali ini aku ingin membahas tentang bagaimana perbedaan antara belajar di UKM dengan belajar di my home university yaitu Sriwijaya hmm. University, Unsri di Palembang. Palembang. Kayak aku tuh mau jelasin apa aja perbedaan yang mungkin yang Paling pelik lah Atau bahasa Indonesia-nya yang paling mencolok Antara di UKM dengan di Sriwijaya University hmm. Mungkin perbedaan yang aku buat ini Itu kayak di kampus gue ini Di Indonesia kayaknya sama aja deh Kayaknya Karena aku experience-nya lebih uh, Maksudnya home university Aku kan di Sriwijaya University Jadi I have to compare with My home university at Palembang Sriwijaya University okay. And the National University of Malaysia Or UKM hmm. Okay. So let's get started from number one Pertama yang paling basic sekali perbedaannya yaitu Kalau di UKM, nah kan aku belajar di UKM itu kan ada yang aku masuk ke dalam kelas yang ada Malaysian student Ada juga yang dari international student kayak okay. dari Jerman, ada yang dari Afrika atau Arab-Arab gitu Nah, ada juga yang aku masuk ke kelas itu Yang mereka full Malaysian Dan aku sendiri yang Indonesia Nah, yang mau aku bilang yaitu Kalau di sana, di kelas itu UKM itu Di UKM, most of all, mereka menggunakan bahasa Inggris Dari segi ngajarnya okay. Dari segi assignment, PR, tugas Sampai ke examnya final examnya nya itu Mereka menggunakan bahasa Inggris hmm. Jadi kita harus nulis pakai bahasa Inggris Kalau misalnya ESA, kita harus Ngarang pakai bahasa Inggris Kalau hitungan ya kita harus pakai bahasa Inggris okay. Itu perbedaan yang pertama Sedangkan kalau di UNSRI kan uh, Orang UNSRI pasti tahu sendiri Kita menggunakan bahasa Indonesia Mau ujian, mau ngomong mau, mau, mau jelasin Tapi hmm. ada beberapa pelajaran di UNSRI Yang menggunakan bahasa Inggris cuman di materinya doang Kayak di slide okay. itu doang yang bahasa Inggris Tapi tetap dosennya Tetap menggunakan bahasa Indonesia Bahkan ada yang gunain bahasa Palembang guys Mantap kan Mantap Terus yang kedua adalah, nah kalau di UKM, mereka ini pakai bajunya bebas, guys. Kalau misalnya mau study ke dalam kelas, hmm. jadi mereka student student yang di Malaysia yang study di UKM itu mereka boleh pakai baju apa saja ke okay. dalam kelas. Mereka gunain baju kaos kayak gini, ada yang gunain kayak celana tidur gitu, kayak bangun tidur gitu. Mereka tinggal pakai sendal, bawa pakai body bag langsung masuk kelas kayak gitu. Ada guys, ada yang pakai topi, mereka boleh pakai topi di situ. Nah, sedangkan kalau di... Menteri atau Sriwijaya University kan mm -hmm. kita tahu kalau karena punya peraturan bahwa kalau misalnya ke uh, masuk dalam kelas itu belajar tuh harus pakai baju yang berkerah kan walaupun ada beberapa siswa yang masih uh, pakai kaos atau pakai okay. atau yang perempuannya cuma ditutup hijab kan jadi nggak kelihatan kerahnya tapi memang peraturannya harus pakai kerah dan juga harus karena panjang kan mm -hmm. dan juga pakai topi dalam kelas itu kalau di Menteri itu kayak nggak sopan gitu, itu sih bedanya yang kedua. Terus yang ketiga adalah okay. kalau di University kebangsaan Malaysia mereka itu nggak ada yang namanya semester pendek kayak kita tuh gagal dalam satu pelajaran terus kita ngulang gitu kan jadi atau kita pengen ambil mata kuliah atas gitu kan jadi kayak lebih cepat di UKM ini kalau misalnya kita gagal atau fail dalam satu mata kuliah kita harus benar-benar repeat di tahun depan. Oh. Mereka sih mereka repeat dan kita harus mulang di di, di tahun depan. Dan juga sistem penilaian mereka ini kayak lebih strict gitu guys Walaupun kita ngerjain assignment, kita ngerjain tugas dikumpul semuanya Kita kayak ngerjain group assignment juga Tapi di akhir atau di final exam kayak kita tuh gagal Bener-bener gak tahu jawaban dan kita kayak nol Kita uh -huh. langsung dapat I guys oh ya yeah, you have to repeat in the next year gitu Jadi kayak ketat uh, uh, uh, sekali gitu kan nah, kalau di unsri itu walaupun kita kayak di exam itu kayak dapat nol tapi dosen-dosen disitu kayak mikir wah oh, anak ini kan udah kerjain assignment hmm. udah ngumpulin tugas-tugas besar juga udah ngerjain berbesar dan lain sebagainya at least dapat C atau D gitu kan walaupun kita bisa ngulang lagi gitu okay. di semester pendek. terus juga kalau di UKM ini walaupun udah repeat untuk dapat nilai A itu A itu susah banget guys, nggak yep. kayak di unsri Kalau di unsri misalnya kita semester pendek aja nih, misalnya kita misalnya di waktu di normal semesternya kita dapat mm -hmm. C, terus kita di semester pendeknya kayak kita ulang bentar aja gitu dan kesempatan untuk dapat nilai A itu besar banget. Gitu. Oke. Okay. Ya Lanjut yang Lebih lebih enak ya kuliahnya, kuliahnya gitu kan. ada jenjang kan? dimana kita harus break atau istirahat ketika uh -huh. belajar. Hmm, maksudnya gini Misalnya Dalam 2 SKS Misalnya Pelajaran Dynamics hmm. Misalnya Ada dari jam 9 Sampai Jam 11 Oke okay. Itu kan kalau di kan Memang benar Strik belajar Terus kan Strik belajar hmm. Dari jam 9 Sampai jam 11 nggak berhenti gitu kan Nah kalau di UKM Misalnya dari jam 9 Tau-tau udah jam 10 nih Kayak dosennya langsung Kalian mau break gak Oh boleh-boleh uh. ya, Oke okay, dikasih break 5 menit ya Atau 10 menit Jadi siswa di situ tuh bisa kayak jajan dulu ke bawah ke kantin atau beli kue atau cek HP-nya okay. cek mantannya dan lain sebagainya. nah, Stik Terus balik langsung. lagi belajar lagi. Nah kalau di unse itu enggak guys karena belajarnya tuh kayak kalau misalnya waktunya tuh dia nyang sembilan sampai jam sih udah -huh. belajar terus gitu nggak ada istirahat-istirahat lagi istirahat ya antara mata kuliah dan mata kuliah lain yep. atau kami disingkatnya gap gitu ada jenjang jenjang hmm. Jam untuk ke tahu, selanjutnya, oke. Okay. Terus, selanjutnya yang kelima, nah, kayak sebenarnya nggak terlalu pelik atau nggak terlalu signifikan Si perbedaan yang kelima ini. Kan di UKN mereka pembagian tugas atau homework, yang kedua namanya assignment, dan hmm. yang kedua adalah tutorial. Nah, kalau assignment itu mereka wajib ngupload tugasnya ke media. I mean, like harus online gitu, harus kayak Kita tuh kerjaan tugas di laptop dan kita upload ke salah satu website UKM yaitu folio.ukm.com. Eh, ya? Nah itu. Terus kalau tutorial itu kayak hard nya kita tulis tangan hmm. ada tugas kita harus misalnya hitungan gitu jadi harus mengalihin step-stepnya kayak nunjukin tulisan bagus atau apa gitu kan kayak kerapiannya dinilai jadi kita tulis tangan aja namanya tutorial. Kalau di unsri, itu rata-rata kebanyakan pakai tulis tangan, jadi kayak tulis yep. besar Apapun itu, PR Dan assignment, semuanya itu dikumpulkan dalam hard copy hmm. Sebenarnya ada sih di unsri itu Yang kayak upload ke e-learning For example, like that, tapi Aku nyimpulin kalau di UKM ini rata-rata kebanyakan sign gitu gitu ya, Di upload ke Aha. like atau ke media online gitu Tapi kalau di unsri itu rata-rata tugasnya di hard copy Atau dikumpulin langsung ke lecternya kayak gitu, okay. gitu gitu Terus perbedaan yang terakhir ini tambahan Yang mungkin memang kalian yang udah tengok di setelah story juga Kalau di UKM aku tuh pertama kali di engineering nih Nulis koma itu pakai titik. Memang sebenarnya di mana-mana kalau di TV dan semuanya kan kalau kayak 5,3 itu kan kita lihatnya 5.2 eh 5.3 atau 5.4. Point itu kan titik gitu kan. Nah, aku kalau di sini jadi ke, ke bawah di Unix gitu karena aku misalnya nulis jawaban 5,333. Aku tulisnya 5,333 which is that's wrong gitu. Jadi kayak ah. harusnya Lima Oke okay. Kalau aku lihat sih memang harusnya 5.33 ya Kita tulis di yes, Iya sih harusnya gitu tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga koma tiga ya tiga koma tiga tiga tiga tiga tiga Menyatakan ribuan Misalnya tiga Jadi kita tiga 1,000 tiga tiga Nah, itu tadi perbedaan berhasil. besar, lima perbedaan besar belajar di Medan uh -huh. dan di Universitas Sriwijaya. Oke. Okay. Civil Engineering. Ya, harus dikutipin. Mungkin perbedaan lain nanti akan kupikirkan dan akan aku ceritakan sharing di YouTube lebih dalamnya. Thank you so much for watching this video. I hope you like it. Jangan lupa kalian harus selalu bahagia, belajar terus dan sharing semua pengetahuan kamu ke semua orang yang kamu sayang. Dan Oke. Okay. Jangan lupa bagian Oke right, guys itulah tadi 5 perbedaan kuliah di UKM Malaysia Dan Universitas Sriwijaya di Indonesia So bagaimana menurut teman-teman sekalian daripada Malaysia Apakah tertarik ya kan Untuk belajar di Indonesia Atau orang Indonesia sendiri apakah tertarik untuk belajar di Malaysia Macam tuh karena memang ada plus minusnya Tapi rata-rata semuanya adalah dalam jangkauan pendidikan Ya intinya kuliah itu kan belajar seperti itu Dan kalau di Indonesia yang saya tangkap tadi yang paling-paling enak itu kalau di Malaysia agak ketat untuk penilaiannya kalau kita dapat iya eh, udah kita repeat lagi kita ulang tahun depan tapi kalau Indonesia bisa ada short semester itu sehingga ketika nilainya C terus di short semester itu kita boleh brilliant lagi gitu kan otak kita lebih canggih lagi maka kita bisa dapat A gitu kan so keren banget sih Oke okay, kita tengok komentar-komentar daripada netizen-netizen di bawah video ini dan kita lihat di sini aduh Kenapa bahasa Inggris semua? A little bit correct actually UKM merasakan fully bahasa Melayu Sebab UKM salah satu national university Yang memartabatkan bahasa Melayu Yang guna bahasa Inggris tuh ada Tapi not all faculty okay, Conducts in English Mungkin fakultas emasnya ini bahasa Inggris Mungkin yang pakai bahasa Inggris terus gitu kan Tapi kalau di UKM itu kata mbaknya ini Ya kan Actually itu pakai bahasa Melayu guys Oke okay, fakultas sosial dan kemanusiaan Dan beberapa lain fully produksi Malay. Oh iya betul Mungkin masa ini fakultasnya Fakulti ya Fakulti sosial dan kemanusiaan Dan beberapa fakultas itu produknya di Malaysia guys I'm student of education Oke okay. Banyak sekali bahasa inggrisnya guys Saya nggak ngerti gitu Ini kayaknya harus belajar bahasa inggris dulu kan. <laughs> Pembelajaran di UKM ini susah untuk dapat A Karena dia merupakan universitas yang melahirkan pelajar terbaik Dan UKM merupakan universitas ketiga terbaik di Malaysia So ya mungkin itu saja video kali ini guys Gimana menurut teman-teman tentang perbedaan ini Dan sebenarnya bukan dititik beratkan kepada perbedaannya Tapi untuk sharing saja kepada kita bahwasanya Bahwasannya oh, universitas di, di Indonesia seperti ini Dan universitas di Malaysia seperti ini So itu membuat kita itu macam uh, ngerti lah pengalaman-pengalaman kita macam itu. Oke, okay, terima kasih sudah tengok video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.